Akankah EURUSD kembali terkoreksi? Bias harian pergerakan EURUSD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound.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 Sebaliknya waspadai jika harga Euro US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1.21879 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.21614. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 Mei tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212